Pada episode 9 drama Woman in a Fail, dalam kilas balik diceritakan Sote yang menyelamatkan Cho Era yang pernah bekerja di sebuah bar sebagai wanita penghibur dari ancaman manajer. Dia merawat luka Cho Era dan membangun hubungan secara alami dengannya di masa lalu. Oh Seon Se menemui detektif swasta untuk mencari Jang Mi, wanita yang diselamatkan oleh Sote yang di masa lalu. Oh Se-yeon terkejut karena ternyata Jang Mi adalah nama samaran wanita tersebut dan nama aslinya adalah Cho Era. Setelah beberapa kali mencoba, Oh se akhirnya menerima informasi tentang Cho Era yang bekerja di YJ Group dan mencoba untuk mengunjunginya. Di sisi lain, Cho Era dan Nam Yujin merasa malu ketika Jung hyun Tae mengetahui tentang perselingkuhan mereka. Nam Yujin berlutut memohon ampun kepada ayah mertuanya. Sementara Cho era menatapnya dengan sedih, tanpa rasa bersalah dan keegoisan memalingkan muka. Jung Hyun Tae merasa sedih karena putrinya ternyata diselingkuhi oleh menantu yang dia percaya. Keesokan harinya, Jung Hyun Tae yang merasa sangat sedih menemui Jung Gyo Ul yang buta sedang merawat anaknya. Jung Hyun Tae semakin merasa sedih dan bersalah jika ia menceritakan tentang perselingkuhan menantunya. Sementara itu di kantor, Nam Yujin melamun memikirkan jika kakeknya mengetahui tentang perselingkuhannya. Cho Era yang melihat Nam Yujin tidak fokus menjadi kesal dan memintanya untuk fokus. Selanjutnya di rumah, Nam Yujin memastikan kepada istrinya jika ayah mertuanya tidak memberitahu tentang perselingkuhannya dengan Cho Era. Tak lama setelah itu, Jung Hyun Tae menghubungi Nam Yujin dan mengatakan jika dia akan menutup mata terhadap perselingkuhan itu dengan syarat Cho Aera harus dipecat dari perusahaan. Cho Aera tidak terima dengan keputusan tersebut dan membuat sebuah rencana. Cho Aera mengunjungi rumah Nam Yu atas permintaan Cha Ran. Di sini dia menjalankan rencananya untuk mencari simpati dengan menyelamatkan So Yi dari siraman teh panas. Cho Aera kemudian mengatakan jika dia akan berhenti bekerja karena Jung Hyun Tae mengancamnya. Cha Ran menjadi kesal dan menemui Jung Hyun Tae yang melewati batas. Cho e -ra berhasil mengadu domba Jung Hyun Tae dan Cha Yong Ran. Setelah mendapat dukungan dari Cha Yong Ran, Cho Era pergi menemui Jung Hyun Tae untuk mengatakan keinginannya untuk keluar dari perusahaan dan putus dari Nam Yujin. Jung Hyun Tae mengatakan jika Cho Era tidak perlu berhenti bekerja karena sudah putus dengan Nam Yujin. Choera tersenyum sambil menelpon Nam Yujin dan mengatakan jika rencananya berhasil